Imron, bagaimana kesan-kesannya ke Tambora? Alhamdulillah luar biasa. Wah, dua kali summit, dua malam di puncak. Yeah. Cuman jalurnya itu luar biasa, itu harus banyak perbaikan, banyak pohon tumbang. Eh, uh, belum lagi uh, aduh, jelahatnya luar biasa, bikin hati sakit. Belum <laughs> lagi jajah apa? <laughs> Uh, pacetnya belum lagi pacetnya banyak tantangan dan tracknya memang panjang tidak sesuai sama di peta dia kemarin di peta dari pos 2 menuju pos 3 itu hanya 3 kilo nyatanya itu kayaknya lebih karena perjalanannya sangat lama terus dari pos 1 ke pos 2 itu 3,5 jadi perjalanannya lebih cepat nah itu yang jadi Pertanyaan ini bagi saya sendiri, oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Tembara, menurutnya, saya, saya saya. Nah, sekarang kita ada, ada di mana nih? Di rumah, rumah, rumah Makan Taliwang, Taliwang. apa Muslimah. Eh, Muslimah? Muslimah, Muslimah di Jalan, di... jalan Multatuli Nomor... 08. 08 seketeng ya. ya. Oke, okay, jalan Oke, okay, buat teman-teman yang mau ke Sumbawa Besar, nah, sebelum eksplor Sumbawa Besar, lalu ini. Lalu ini? jadi ya. kalau mau coba apa ayam Talimang yang recommended, yang original di sini nih di di rumah makan Taliwang, ayam, ayam Taliwang, ayam bakar Taliwang. Jalan multi, Multatuli, Seketek Gampang kok ada di Google Map ya? ya ada nah, Insya Allah ada Maksudnya di Google Map. Uh, nomor handphonenya 081 998 972 Ya. Ya. Eh, tempatnya 721 ya? Ini tempatnya besar kok bisa nampung ya 20 sampai 30 orang Bum. Bum. Belum lagi di luar sana. Ya, ini pemiliknya namanya Bang Jimmy. Yeah. Ya, ini udah 20-an tahun eh, ya di yeah, Sumbawa enggak. jualan ini. Ayam Saliwang. Ini pioner ini. Wah, mantul banget nih. Iya enggak, Bang yeah. Jim? Ya, yeah, okay. Bagian bagaimana menurut anda tambora? Tambora jat, ya, rokoknya turun. Ya. tambora itu memang enak si treknya, tapi ya menguras tenaga sih. Tapi ya mantap. Mantap ya. terus ya. Oh. Oh, gitu. oh, jangan, tanya jangan tanya Sudah. Bangunan, sudah, tadi tinggal oh, LD, sudah. LD, belum panjang. Oh, ya, udah, itu aja, oh, yaudah, itu aja ya. Oke, okay. <tuh> jadi itu dulu. <tuh> Nanti kita lanjut lagi sambil istirahat sejenak, karena perjalanannya panjang banget. Dari desa Pancasila menuju Sumbawa Besar, dari Pancasila ke persimpangan Bangung, wajib sekitar 3 jam. Nah, dari Bango ke Sumbau Besar ini kurang lebih 3 jam lagi Tapi karena kita terlalu malam, jadi Badan terasa nyeremuk, letih, lesu. Wah, gak terasa sudah badan nih, kayak Kesemutan semua, jadi ya Itulah petualangan kita Oke, nanti kita lanjut lagi ya Oke. Lagi apa bro? Sibuk nonton aja Hasil editan. Oh, pada serius tuh, oh no, no, kita ngomong aja nggak dilihat No, no, asik dunia sendiri aja nih Nih, dia asik dunianya sendiri aja ini nih, nih, nih, nih lagi? apalagi ini satu nih, sibuknya sibuk Nonton video hasil... Anoknya aja nih ya, Tamborral di Ganesero Hah? Tamborral Tamborral Hahaha Sekarang <laughs> lagi dimana? Lagi di pelabuhan Mau pulang ke Renjani Hah? Pulang Renjani? <laughs> langsung gas tambora ke Renjani Tamborral langsung ke Renjani ha? Saya ke Renjani makin Seneru Hah? Tam saya ke Seneru tanpa Anok Tamborral tam <laughs> Hahaha Kok lagi? Ya balik sih Tangan dong Saya, saya Tamborral Sindoro Sindoro Sindoro uh. Hmm Habis senoro kerinci. Habis ya, kerinci kemana mana? E Lati Mojong. Udah semir, kan? Eh. Oh, iya, iya. Ajar, Ajar, ya hajar. Hajar ya? ya hajar-hajar. Ya. Semoga banyak, dapat banyak sponsor ya. Iya, Oh, ya, ya. Bandara Foto Bye bye Tambora. tahun oh. Kapan-kapan kita balik lagi kalau udah jalurnya. Oh iya. Yeah. Kalau kayak gitu nggak mau saya balik. Apa aja yang mau diperbaiki? Ya, kalau menurut saya, treknya itu kan terlalu, hmm. gimana? Terlalu menyakit Ekstrim? Kan? Ya, ekstrim. Enggak sih, enggak ekstrim. Enggak ekstrem. Ya. Cuman, cuman banyak, banyak jebakan. Sama, apa namanya, pacak. Pacak? Ya. Sama jelatang? Ya, hmm. sama jelatang itu aja. Terima kasih. Kalau menurut ya. gimana? Maksud saya, jelatang nah. aja. Oh, cuma itu aja. Itu aja? Itu aja. Ya. Habis ini kita ke? Semeru. Semeru? Semeru. Oh, Jawa Timur? Ya, Jawa. Jawa Timur. Semeru, M.K.M.L. Moga banyak sponsor masuk ya. Ya, ya. Itu Berdoa ya. aja. Ya,